Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting Informasi pertama sini datang dari sahabat Ayu Ting Ting Chandra Zing Innalilahi wa idna ilaihi roji turut berduka cita atas meninggalnya mama tercinta dari Chandra Zing di sini Chandra Zing merupakan salah satu sahabat dari Ayu Ting Ting Chandra Zing merupakan salah satu make up artis ternama di Indonesia Tak hanya Ayu Ting Ting yang selalu di make up oleh Chandra Zing Tapi artis-artis yang lainnya seperti Sarwendah dan juga artis populer lainnya Dan di sini Ayu Ting Ting mengucapkan bela sungkawa yang mendalam untuk Chandra Zing Ayu ting, ting mengucapkan wa turut beruka cita wa, Chandra Zing Dan dilansir dari akun Instagram Chandra Zing Mom selamat jalan Terima kasih atas cinta yang begitu luar biasa untukku Dari kecil hingga aku dewasa I love you so much mom Tulis Chandra Zing di akun Instagram pribadinya Terlihat masih sangat cantik ibunda dari Chandra Zing tapi Allah berkehendak lain. Kita doakan untuk Ibunda Chandra Zing ya, semoga ditempatkan di tempat yang paling indah dan paling terbaik. Kemudian di sini juga ada Sarwenda mengucapkan belasungkawa kepada koko Chandra turut berduka kok, mohon maaf jika banyak kesalahan kemudian dari heavy gallery 25 koko chan semoga saya tidak salah memaknai caption koko saya turut berduka cita sedalam-dalamnya kemudian dari stella lovers 12 turut berduka cita koko chan mohon maaf Wisnu Aji official koko sayang turut berduka cita gbu koko sayang chan Terima kasih doanya Wisnu Aji Official. Semoga ibunda dari Koko Ditempatkan di syurganya yang terbaik ya Kemudian juga dari Yeni Murianti Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Ya Koko Chan Atas meninggalnya ibunda tercinta di Pujianti 48 Turut berduka cita Koko Chan Mohon maaf jika banyak kesalahan Dan juga di sini ada Angkasa Bali 20 Turut berduka cita Koko Chan Nadia Nadi Turut berduka cita, Chandraji yang semoga mami mendapat tempat paling baik di sisi-Nya, Amin ya Robbal Alamin kemudian dari kebaya priam bodoh turut berduka cita ya ko semoga mendapat tempat terbaik di sisinya amin ya robbal alamin kemudian dari marlene hariman ko ko turut berduka cita Fidi fotografi 90 ko chandra turut berduka cita ya untuk tante semoga jalannya dilapangkan dan bahagia untuk bersama Tuhan amin ya robbal alamin reza carlos ko chan sayang turut berduka cita atas meninggal Ibunda tercinta peluk buat Kocan. Ayah Tinting dan keluarga besar mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ibunda tercinta dari Kococan yang semoga diterima di sisi Tuhan yang maha kuasa. Dan Mimin juga turut berduka cita atas meninggalnya ibunda tercinta semoga Kococan diberikan keterangan dan ketabahan. Oke sahabat ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.